Kali ini saya akan memberikan penjelasan informasi mengenai khasiat buah anggur. Khasiat buah anggur memiliki kandungan komponen energi karbohidrat, gula, serat pangan, lemak, protein, vitamin B1, B2, B3. B5, B6, B9, B12 Juga terdapat vitamin C, vitamin K, kalsium, besi, magnesium, mangan, fosfor, potasium, sodium, dan seng Untuk komponen gula jumlah per 100 gram Nilainya 15,48 gram Manfaat buah anggur Melindungi tubuh dari infeksi Mengatasi masalah Sesak nafas Menjaga kesehatan mata Menurunkan resiko kanker payudara Menyembuhkan migren Mengobati sembelit Menurunkan resiko penyakit jantung Menghilangkan gangguan pada sistem pencernaan dan ginjal Mengontrol tingkat kolesterol darah Anggur bisa dimakan begitu saja buahnya Dan pastikan Anda membersihkan Anggur dengan air bersih, karena banyak yang mengkonsumsi dengan kulit luarnya. Begitulah khasiat buah anggur. Semoga bermanfaat.